Aduh, seketat gue. Nah, ini waduh, waduh, Oh, waduh, waduh, waduh. Halo, halo, bosku. Welcome back again, masih ada di channel kita. Lalu kita on off-in dulu Dabung jainnya bos nih, Seperti biasa ya. Tidak terlalu ya bos ya Kemudian kita spin manual Oke ini Dapat apa namanya Dapat connect Kita langsung auto spin Dikabul kali ya bos ya Untuk kalian yang baru join atau baru klik video ini, ya Jangan lupa lah Dibantu like one Dan subscribe Nanti subscribe ya bos ya Lalu kita Lalu dibantu share Nanti juga gitu, ya Oke kita kembali lagi Bermain online bos ya, Bos. Ya, disini dia ya. kita hajar mbahnya bosku dengan mbah muda 100k saja, Ya, kita main di bed berat 2.500, Bos. Ya, seperti biasa saja. Ya, kita sesuaikan saja, ya, Bos. kalau ya. 2.400 lagi kita mainkan di 100, ya. 1200 Ya, 1.800 di dekatnya, Bos. Ya, oke. Okay, jadi tadi kita belum ada petir sama sekali, Bos. Ya, enggak ada koneksi konek petir yang bisa menyambung, ya, Bos. Ya, waduh, apa nih? Mana-mana uh, ya Dating stun ya, Atau bonus, pinja, ya. bonus tapping, tapping Spin ya Bonus Dating spin aja ya Kita main 2400 Dapat Dapat kali berapa Itu bos ya Dulu connect please Oke okay, Skaternya Satu tuh Us ya Bisa Wajah yeah. Wih okay. Mas di connect Bos Waduh Skater please Wah Ini Langsung dikasih Bos ya Langsung dikasih Bos ya buat biasa gue mainkan pola seperti itu, guys. Ya. Nanti kita nanti kita ya. Nah, buat polanya sih seperti biasa bosku, ya. 30, speed, 10 urus yang hilang semua dan turbo spin dikawinkan ya, guys. Ya. Gitu aja. Ya. Jangan lupa on off-nya, apa namanya? Double chance-nya sama jackpot max-nya, bosku. Ya. Oh, balik ke in-game-nya lumayan, bos. Ya, kita dikasih kartu bintang, dikasih mess juga, yang masih ada perkalian, eh perkalian sepuluhnya banyak ya oke okay. ngomongnya bos, ya. kan, bos masih ada 10 kali 11 oh, kita, kasih ya, memang kita harus dikasih 400, lah, bos, ya bisa oke okay, bos ya Bukal kalian yang mau main atau cover di link komentar bosnya. ya, kan, bos, ya. oke okay, nice. mas, kembali bos ya Dapat satu puluh, tanpa kita harus spray skin-nya, cuy. Oke, okay. pas. Ah. Oke, okay, masih ada di atas skin, semoga bisa dapat lebih. dapat pada masa tujuh belas, last spin oke, okay. getir, Oke, okay, masih di connect umurnya please, masih di euro. Nah, ini oke. Cawan itu terus merasa tujuh. Oke bosku ya, Instagram satu ya Maka, misalnya, kita, kita sah, misalnya, not, ya, ya Namanya juga piece, kita dapat, lumayan ya guys ya mereka di piece, pun, betapa, sih Ini los, pin, cuy, ternyata bosku, bosku pak ya Oke okay, yang jangan lupa Subscribe bosku dulu subscribe-nya Oke oh, kita gampang yang 26 ya kita bisa wah uh, ya, dapet lagi saya ini lagu banyak nih misalnya kita lemahkan 2 buangnya ini spin lumayan terus ya masih ada oh udah abis kita coba spin-spin cari yang konek bagus habis itu kita gaskan 5-spin oke ini koneknya ring ya gaskan saja lah biasanya kita hilang semua centangnya, kita gaskan 5-spin 240k oke Dapat, Oke 15 kali Pindah kita dapat, Kandang, bos, ya langsung bos ada ya. ah, ini? langsung 8 sama 2 bos Oke nah, kali ini nih bos ya. Nah, update update RTP kali ini 90-an. Sis 90-nya berapa gue lupa lupa, lupa nanti gue kasih di tam ya. Karang bisa cek dulu coy. Oke nih, ada pin kali dua connect. Nah, habis ya. nice, okay. ini nanti eh konek ke kan MS kita harus balik dulu suara 440 kan ya, Hmm. Nah, Merah kredit oke. Okay langsung nah, us, Iw, bisa us, birunya bisa lagi us, Iw, us langsung ya ya. oke masih di kolam please turun us masuk. Aduh, puternya mana enggak usah angkat tangan please ya. Puternya agak lumayan susah bosnya. untuk koneknya lumayan sih. Oh, ini nih. Puter masuk dikasih spin masih ya. ini. Oke, 100 kali terus masih ada 3 kali sepin jangan perkalian 22 bos. Ini main, lumayan main. Gitu ya. Oke, sekir, sekir. Oke, tinggal bisa kontrol. Uh nah terus terus terus terus terus ya sudah sih setelah masih lagi lah oke oke birunya us nah tuh cawannya biru merah oke cawannya biru us langsung terus waduh bagus yang ngeri tuh cawan biru sangat tujuh sensasi ya sudah dikasih full sensa full koner full terus ya maspin kasih lagi bisa usus us. gitu, ya, ya. ya. ya. ya. nah yang langsung dikasih kita betting 10k kita coba saya kita dulu kita nah dapat di luar saya ada Ui.